Lagi sama gua, gua sekarang main di kakek uban ya. <tuh> Sebelum lanjut main, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Uh, terus, kalian kalau mau tahu gua main di bio apa, boleh dicek di kolom komentar, atau kalian mau gabung ke grup gua, boleh gua selipin juga di kolom komentar ya. Udahlah, jangan banyak pecut, langsung ayo kita kocok-kocok dulu terus coba manual dulu ya. Sekarang bawa modal di 80-an ya. Yes, lumayan kuning pecah. Lumayan agak bagus dicoba dicoba kita pakai manual 30. Lumayan nah Terima kasih terus keluar oh mana karena sampiru tetap kena boleh jauh kena kuning atau merah boleh kuning kena merahnya biru hmm, boleh jangan cek cewek cewek cewek cewek cewek biru kena merah kuning kuning ke labu seperti hatiku gelap nah, kuning boleh dulu skepon lima lah boleh wuuh makuasa cukup kalau jangan makuasa lumayan kali lima ratus kita coba di tiga puluh nah kali dua juga gak kena lihat tadi kali lima ratus Kakek, kakek uban, punya oh, uh, uban, pasir, pasir. Eh, Tembakan. uban, uban turun ya. satu. Tembak. Tembak. Tembak. Tembak. boleh, tembak kali 500 kali 500 2, foto, kali dua foto suwe kali ternyata koneknya nya aja cu. cu, kita naga-naga naga, -naga. -naga. dapat hijau kena Nah, pokoknya cokelat semua. lagi, merah, hijau, dan kamu, kamu merah, merah, merah, merah. Lalu, anjing kali empat juga enggak kena, cuy. Uban, kenapa uban kau sakit kau ban? Aduh. kaldo tinggal 30 lagi uban. kita hajar di 30 apa 50 ayalah Turbo Anjir mahfuta pecah huban kali 500 ngalangin yang kayak sekalian aja 5 10 6 ya, lah. 12, 12. Ay, uh, cawan oh cawan-cawan cawan-cawan cawan uban kali 500 uban cing udah banyak kayak gitu uban harusnya di -by -by -by ganteng Anjir, <laughs> baru aja dibaik-baikin. Langsung kali 12. Uban, ganteng. kasihlah uban. Ganteng. Yang kumisnya enggak pernah dicukur. Uban, lewok. Anjir, saking busuk. Uban banyak sakit uban sakit uban sakit uban sakit. Era-era ini sakit uban ya cewek. Kapan uban? Kali 500, kali 50, kali dua, kali tiga. Jig para kotor buat tai Lima lagi wan, Allah. uban uban uban. lima kali kenapa lemas, buan nggak pernah so videonya boleh skater lima lagi lima lagi buan skater, ayo lah, uh langsung tuh dikasih skater ternyata mudah-mudahan a nih skater yang isi, ayo lah bahan pecahnya tuh alah lumayan kali empat nyalengin dulu nyalengin dulu kombonya tambah lagi uban kuning aduh aduh aduh aduh aduh aduh ayo uban tambahin kalinya uban kali tiga lumayan tambahin apa yang kena lagi tuh nggak ada kena alah, bangke uban <tuh> asuhan kaki kalian Bukan. susah. Coba kakek ke mana nih? boleh? Lumayan tensa pertama kita. Uh, combo uban. Sahi uban. Sahi, Uban lemas banget, lemas, aduh, halo, aduh, hai, tapi lumayan udah dikasih merah hai, hai, hai, bisa lagi merah merah merah, yang uh jam pasir konek tuh kuning boleh sama hijau tuh uh kuning konek wih pola sih umam nih kakek kayaknya <tinyuruh> ayo yang punya pola-pola atau eh uh, punya request request mau request gitu nih bang request uh, di pola nih atau main di ini nih pakai modal sekian boleh gitu kan boleh nggak bang request boleh lah tentu yuk yang mau punya pola pola punya trik mau punya request di main di mana ayo komen komen komen di bet berapa gitu atau Bawa modal berapa? Oke, okay. gua tabung kan Oh iya, gua ingetin lagi, gua main di situs apa atau main situs apa, bisa dicek di kolom komentar atau mau gabung di grup gua boleh, gua slipin juga di kolom komentar ya. Aduh, kita lanjut lagi ke game uh, kita di. 30 gas kuy. Oh, Kalau lumayan. <laughs> Kuning kena jam pasir, jam pasir boleh. Aduh, anjir, jam pasir Gak ada, yang adanya cawan hmm. Suka kebalik gua cawan sama jam pasir anjir. Aduh. Aduh boh, pecah lagi atau kasih combo apa yang manis-manis gitu manis -manis. Yang bagus-bagus buat teman maya. Kita harus senang senengin dulu ubannya, uban, ganteng yang bengkoknya, putih yang cakep, yang gak pernah dicukur. Harusnya nah, kayak gitu kayaknya. Uban, uh, uban, halo. Uban, kali 500 boleh uban. Belum pernah keluar kali 50 ban, akhir-akhir ini. Kali keluar aku baru gagal connect. Wih, kamunya bagus ada foto UBAN ya pasti boleh uh, dua lagi boleh UBAN dua lagi dua dua dua dua, dua. kali dua puluh dikasih kali belum BAN BAN BAN Aduh langsung dikasih skater mana bagus lagi ini mah skaternya aduh ya udahnya mudah-mudahan dalamnya isi nih ya, belum ada dikasih. Ubahan, ubahan, ubahan, kasih uban uban uban kasih uban skater bagus loh nilai gitu tuh tapi ini belum ada kalian kalian nyangkut anjir udah seberapa lagi putaran dan puteran lagi uh mahkota mahkota mahkota apa tak boleh, apa tak? Apa tak, apa tak pecah? Anjing. Apa tak, apa tak? Cih, bolangi pada anjing. Di di atas itu pesawat. Uban, uban boleh uban. Uban, uban. Disatap uban. Kasih lagi gua mau uban. Uh, kasih lagi uban. Merah apa kuning? Merah-merah merah. Ya pasir, aduh. Anjing, uban, ayo Ah, lebih mak kasih uban, dikasih. Sensa lagi tuh di sektor yang kedua. Sektor kedua baru pertama kali Sensa cuma tadi kan Sensa Sekarang kita lagi. Nah, uh, kena lagi tuh bagus nih kan, bagus tuh, bagus kan? Ijo nya boleh hijau, hijau. Oh. Ya, lumayan lumayan uh kuning kena. kayaknya nih habis scator gua harusnya wd ini. soalnya kayak kurang kelep sama si kebanan ya agak, agak kurang kurang kurang kalau jadi gratisnya agak lama soalnya udah di up juga kalau udah di up ya jangan terlalu lama ini mengenal berapa delapan 88.000 sekarang udah di-up ya. oke okay, makasih ya yang udah nonton yang udah subscribe udah like makasih semuanya maaf kalau banyak salah nih masih baru eh masih masih belajar ya makasih bye bye darah semuanya